Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Ketemu lagi dengan Nyanya Emet kali ini kita akan membedakan eh, Jenis Bawang merah Yaitu bawang merah brebes Yang seperti ini Dan sumenep yang seperti ini Ini sama-sama bawang merah Tapi jenisnya berbeda Kali ini aku mau buat bawang goreng dari kedua jenis e, bawang merah ini Bagaimana hasilnya? Kita lihat nanti ya Perbedaan bawang merah dengan bawang merah brebes dengan bawang merah sumenap ini seperti ini Bawang merah sumenap dia nggak terlalu merah warnanya Seperti ini tuh Dan dia bentuknya lebih lonjong dari sisi baunya, ini bawang sumenep itu lebih wangi dibanding dengan e, bawang berbes. Nah, kalau bawang berbes seperti ini teman-teman nih, dia lebih bulat bentuknya. Nanti kita lihat setelah kita e, bersihkan ya. Nah, ini bawang merah berbes dia warnanya jauh lebih merah dari bawang sumenep dan bentuknya dia eh, sedikit bulat ya apa ya lebih gemuk gitu nah ini udah saya kupas eh, hasil kupasannya seperti ini ini bawang sumenep seperti ini penampakannya sedangkan ini bawang brebes eh, seperti ini penampakannya jadi Inilah perbedaannya antara bawang e, sumenep, bawang merah sumenep dan bawang merah brebes. Bawang merah brebes, dia bentuknya lebih ke bulat-bulat dan lebih merah. Sedangkan ini, dia lebih lonjong dan tidak terlalu merah, warnanya pink. Seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Versi banyaknya seperti ini. Nah, kita akan iris eh, Kita bersihkan dulu Lalu kita akan iris ya Lalu kita nanti akan menggorengnya bersama-sama ya